Wei hey, lah. Jujur dia kita tak ada tahu nak taklah bawa petis ni masa dalam ni. Hampir pe ha. Sudah inah bantai wahau lah. Wei, kau keju. <nikan> oh inah kawan tak dah. Buat sampai dimarah dia. Kenapa ni? Buat cela. Oh, wow. Wow. panggil aku Oh, <laughs> <Kecil> Panggil Panggil-panggil <laughs> penuh panggil ha Tak terang atau engkau menghayati kena tipu aku mira oi <tuh> dia tengok tu itik ku jo cukup lah cukup mini ta oi apa kena mira mana jo kentang ni <tuh> oreng kata <tuh> dia resistan. Kanji dia tak masak. Ice picking. Tu lawan net mode hmm. tu. Ada rezeki di pagi hari.